Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ahmad Adib, Kepala SMK NU Mari Kudus Pada kesempatan ini Kami akan menyampaikan Rencana strategis pengembangan SMK sebagai Pesat bulan Tahun 2022 Sekolah kami memiliki visi Sekolah menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama Yang berwawasan kebangsaan dengan misi Membentuk lulusan Yang memiliki kompetensi Yang terstandar Adaptif terhadap perubahan serta membekali peserta didik Dengan jiwa kewirausahaan yang kuat Para SMKNU Mahari Kudus memiliki tujuh kompetensi keahlian Dengan kondisi sekolah kami memiliki 1.877 peserta didik Dengan 55 rombongan belajar Dengan 92 guru Dimana guru produktif hampir 90% memiliki sertifikat luas lahan sekolah kami kurang lebih sekitar 18.000 meter persegi. dan Tensi keahlian yang akan kita kembangkan di pusat tunggulan SMK pada tahun 2022 ini adalah teknik pengelasan SMK ini Maria Kudus menerapkan kurikulum integrated yang disusun bersama IBK dengan model pembelajaran berbasis e teaching factory telah mengimplementasikan budaya kerja dan penguatan soft skill dalam pembelajarannya sehingga mendapat penghargaan Astra Bintang 3 pada tahun 2020 dan kembali mendapat penghargaan Astra Bintang 5 pada tahun 2021 Semua guru produktif pengelasan telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Nupon KAIJI serta menjadi aksesor kompetensi. Teknik pengelasan untuk rencana pengembangan SMK sebagai pusat unggulan, antara lain dan mengembangkan kurikulum integrated bersama industri pembelajaran berbasis produk melalui Tijeng Factory, menghadirkan guru tamu dari industri ke sekolah, mengirim guru magang ke industri, untuk magang ke Jepang melalui program M Japan. Ya, ya, ini Mas. peran DKK melalui program penguatan employability, pembangunan sarana dan prasarana untuk optimalisasi ini, dan membangun workshop 7 safety. Demikian rencana pengembangan SMK NU Ma'arif Kudus sebagai SMK Pusat Keunggulan tahun 2022. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.